bagi yang sudah men channel ini, Bang Imin selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian semua Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan mudah-mudahan segala apapun yang dilakukan selalu dimudahkan, amin Happy weekend untuk keluarga Konoha semuanya, untuk kita semuanya, mudah-mudahan kita bahagia dan selalu diberikan kesehatan, amin Untuk mengawali perjumpaan kita bersahabat, ya tentu ada kabar baik yang kita dapatkan Komplit sudah selain BBL dan Papa Bilar yang masuk nominasi di Indosiar Award. Alhamdulillah, idola kesayangan kita Lesti DA ini juga masuk nominasi di Indosiar Award. Penyanyi dangdut Wanita Terkis 2022. Ayo untuk semuanya pendukung pecinta Leslar. Kita voting bareng-bareng, sama-sama kita kompak untuk memvote. Leslie ideal sebagai penyanyi dangdut wanita terkis 2022. Vote dihitung jika sudah follow akun Indosiar World dan akun Indosiar. Untuk cara voting, yang pertama, kita semuanya harus follow Instagram Indosiar World. Yang kedua, like postingan ini. Yang ketiga, komen postingan ini. Yang keempat, share ke teman kamu. Untuk hasil voting itu dihitung dari like, komen, dan share, mas sahabat ya. Tetap kompak untuk dukung yang terbaik buat idola kesayangan kita, mudah-mudahan bisa menjadi pemenang di nominasi Indosiar Award 2022. Kita kompak, kita solid, sebagai Leslar Lovers. Kemudian, persaba disimak juga. Ini ada momen spesial Cidukan Semalam, Bunda Lesti Kejor, cantik banget ya, Masya Allah. Dan kita dibikin penasaran bakal ada sesuatu kejutan yang akan diberikan. Masya Allah, mudah-mudahan ya idola kesengan kita selalu memberikan kebahagiaan dan kabar baik, dan sepertinya ini sih menyanyikan lagu Sunda persahabat Ya, ini bakal pecah banget. Kita tunggu kejutan dan kabar baiknya. Kita selalu menantikan kabar-kabar terbaru dan pastinya kabar-kabar yang sangat menggembirakan. Di postingan ini pun, persahabat, tentu banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Dari akun Instagram yang 74 mengatakan, Masya Allah, Bismillah, lancar, sukses, amin. Kita doakan ya, mudah-mudahan sukses apapun yang dilakukan oleh Bunda lesti kejora. Dan kita lihat juga, persahabat, ya, dari akun Atalah Harifin Fadil. Di situ mengatakan di kalimat komentar, acara apa ini, ada yang bisa bantu jawab. Oh, ada sebuah pertanyaan Kita lihat diberikan dari akun Siti Hindun Memberikan jawaban Disitu mengatakan Sepertinya menghibur AAB kali Seperti lagi tunangan apa gitu mungkin Katanya tuh Wah, Masya Allah banget ya Kita sebagai warga kono harus bersabar Pastinya bakal ada kejutan Yang akan diberikan oleh idola kita Kemudian disimbang juga bersahabat di momen selanjutnya Cidukan yang sangat membahagiakan saat Bunda Lesti Papa Bilar belanja di pinggir jalan Membuat heboh warga Bandung Dan perhatikan deh para sahabat Momen yang sangat spesial ini, ini cute banget ya Apakah Lesti duduk di pangkuannya Papa Bilar? Aduh, menunggu banget mentahannya persahabat ya. Kita pasti dibikin bahagia sekali dengan kekiutan kemesraan yang diperlihatkan oleh Lesti dan Bilar. Masya Allah, semoga sehat terus untuk idola. Mudah-mudahan langgang rumah tangganya mudah-mudahan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Kemudian juga persahabat disimak ini memencidokan semalam Masya Allah Intan Pusias warga Bandung Memang luar biasa saat melihat Lesti dan Bilar Teriak-teriak heboh persahabat ya Apalagi idola kesayangan kita selalu tampil romantis Papa Bilar selalu merangkul Bunda Lesti inilah kebahagiaan yang sangat luar biasa Dan ada sebuah kalimat Selamat datang di kota Bandung Teh Leslie dan Rizky Wilar Masya Allah dijamu dengan baik Alhamdulillah dukungan dan support Yang diberikan juga Memang banyak sekali dari orang-orang yang Tulus mencintai idola Kesayangan kita Dan kita lihat juga bersahabat. kekabar berikutnya Ini ada postingan di unggahnya ig nya Papa Bilar Yang memvideokan BBL lagi sedang tertidur Ini tidurnya aja ganteng banget nih Abang Fatih Masya Allah Dan ada sebuah kalimat Yang diposting oleh Papa Bilar Dengan kata atau kalimat bahasa Inggris Dan kita lihat translate-nya di sini diposting oleh akun Lesler Al-Fatih Anaskor FC Arti dari kalimat yang diposting oleh Papa Bilar Oh anakku yang sedang tidur Dunia ini begitu liar, tapi kamu telah membangun surga sendiri. Itu salah satu alasan mengapa aku akan menutupi kamu yang sedang tidur, nak. Wah, Masya Allah banget ya. Kita doakan mudah-mudahan BPL selalu menjadi kebanggaan orang tua dan selalu menjadi anak yang soleh. Amin. Dan selanjutnya juga bersahabat. Bung Minaga menginfokan polling online sementara penampilan paling dinanti di Hot SCTV ke 32. Alhamdulillah, idola kesayangan kita lesti rizky vilar masih berada di puncak dengan perolehan voting 500. <tuh> dengan perolehan voting 5735 votes di nomor 2 masih pasangan Haiko dan Rangga Anzop. Perolahan votingnya mendapat 4.869 votes Tetap semangat untuk warga Konoha Mudah-mudahan kekompakan kita semakin solid Mendukung yang terbaik buat Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya, persahabat diingatkan kembali bahwa hari ini Idola kesayangan kita akan live di SCTV tampil Di acara Karnaval SCTV 32 yang akan disiarkan secara langsung di TV SCTV tempatnya di lapangan Menunggal Brigif 15 Kujem 2 Cimahi jangan sampai lupa saksikan idola kesayangan kita sepertinya tampil siang ini pukul 14.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat tetap support yang terbaik, tetap dukung, tetap doakan buat Lesti dan Bilar dan pastinya kita juga masih menunggu cedokan terbaru ya, dan kabar baik berikutnya jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar menarik, kabar bahagia, dan kabar-kabar terbaru dari Leslar tentunya. Ini dulu informasi di pagi hari ini, bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bagi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.